Ya, ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hari ini kita mau jalan-jalan. Senengi wong tua, loh. Iya wong tua ya. Kue paku. Ya kayak ngono. Kita mau jalan-jalan ya. -jalan, kan? Jalan-jalannya kemana nggak tahu. Pokoknya jalan aja. Yang intinya kita mumpung orang tua kita masih ada itu harus disenengi, loh. Ya ra. Eh dunia sing? Kita... Ya, Mbok, sukses apa penting misalnya nanti tua ketua, tua ketua seneng senang. Lur, yara, oke, okay? kita nge -nge lihat kelanjutannya seperti apa. Sian, kita lihat nanti, hilur, lur, di, di, di, di, di, tanya di, sudah di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, akan selamat sampai tujuan Alur ah ini udah nyampe di lokasinya wisata telatar boyolali ya. semoga saja nggak tutup ya lor semoga saja nggak tutup ya lor Iya lor aku lihat sasih lor ini kalau kiri mas, Laku saja kiri kalau kita jadinya ada bahan-bahan ya Simon, boleh lali? putar Jadi kalau jadi Mbak kita oke Kita sudah nyampe nih Pak. Pukai, kita sudah nyampe di kawasan. Iyo, pisasan telatar, ya. Selamat datang. Yo ini kita, kita masuk ke wisata pelataran menggunakan keluar kita ini lagi pakeремu, limo, nah, bayar tiket masuknya 38.000 murah meriah matur Pak bagus bagus ya kan so, kendaraan Agu masuk 3.000 masuknya <lis t -tiba> masuknya <gat> ya kan, masuknya dari biasa partisipan sawan akan apa kemudian, sepuluh, tiga ribu delapan ratus, umbul <gat> pangilon ini, umbul pangilon guys, mas. Nah aku nak udah aku ya aku nambah aku nambah aku berindahan ya nanti aku nampah aku kok <iyos> <intas> mau minggu sebaik ya serabah-abah karena nanti enak rani pak jokari loh belak-belak ringan ini pak jaran yo kita mah jalan-jalan nilai jaran dan ini agenda-nya itu, saya ngerti, Bang. Ngabulin DODAS goreng bingung, tidak sampai kawasan wisata telatal kurang berenang, ya kan? Ini kolam renang, Kolam renang Itu, rambu. Rambu. Oh, itu atasnya, nah, bunga, alon-alon, alon-alon, alon-alon. Oh no, ini leze, eh, Alon, pandai, ini, ya, ini, ini mula, tim mending, ribut, ya. Masih selamat pagi. Ah, ini pariwisata Aku acara wisata telatar ini guys kita lihatinlah -lihat dulu. Ini wisatanya masih wisata alam banget. Ini adalah ponakan yang paling usil lagi. Ponakan yang paling ah, usil lagi. Belok belok terus terus mantap. Belok lagi. Kiri. Direme, kiri. Kok masih alam, alam banget. pemancingan ya toh? Atus atus Yo yo yo Halo, istirahat. Lho, halo. halo, halo, kita ya halo, dulu halo, halo, dulu halo, halo, dulu halo, kita muter halo, halo, halo, halo, halo, halo, yang halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, kecen mobil pile ape ape pernah Pak Pak jaran mobil coklat mobil mm -hmm. coklat lumayan ramai mabel cinta kopi atau ya kita ngopi oh, kok ini banyak selama jalan kalau kalau mau ada game Inputnya mau mas, kalau mana beliknya? Eh? Beliknya mau hmm. lu uang, uang. Oh, selesai, pak. Harus pak? Muluk tinggal. Terus, mau. Mobil. Sudah, Cis. Coba menu, pak. Aduh-adum. Aduh-adum, lho. aduh Nang nang mang. Mang, ngomong di sana. Mang, mang jam ya, riri ini mau, -mau deh, pertama mau. Jadi, dong, yeah. ini, makasih, ini, makasih. Cukup, nah, itu. Pile krepes. 24, Oke, si, guys, Ayo, nanti yuk, guys. Oh, siap. Pokoknya. Selamat datang di kolam renang standar nasional dan gembok cinta. Sini murah sekali ya kan toilet gratis 10.000 ya Abadikan cintamu digembok cintaan telatar Ah iki iki abadikan cintamu digembok cinta Mbah Jar mbak Mbah Keti Oke lur sukses mu seksmu nek kowe iso wong tuamu sukses lur iki tonton Pak Amet ya. <SILENCIO> keluarga besar. Bapak Jar Ibu Yati gitu. meriah, ini toh. meriah halo halo. Halo Denia. Halo Denia. Umar, ayo Denia, lupa, ayo. Arep <guluh> Bapak. Halo Denia, ayo. Hei, hei. Halo, Denia, halo. No. Dadah. Tenang <guluh> Dada. <guluh> banget halo Denia, halo. <guluh> oh, guys, hari ini udah selesai renang selesai renang ini. Habis ini kita mau makan-makan ya. Mau makan apa? kayaknya hai, bakar kayaknya cocok guys nih hey. nih bapak-bapak hai, udah lelah ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, selanjutnya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, lu hai, Tuntun, Pak. Oke, yuk, yuk, Iya, Mbah,